Oke, okay guys. Halo, kembali lagi bersama gue, Wirman di channel Gitar yang lagi-lagi nggak -lagi mau gitar. Sekarang jam 3 pagi, tiga kurang lima Jadi, di sini gue juga belum tahu lah mau ngapain juga di jam segini, gitu kan? Gue udah live hari ini. Gue udah bikin konten hari ini, udah selesai edit juga. Nah, gue kepikiran buat membuat konten uh, sharing gitu loh. Sharing, gimana ya? Apa yang mau gue sharing di sini mungkin terlalu deep atau terlalu dewasa Atau terlalu gak bisa dicerna mungkin Tapi tujuannya dari konten ini sih sebenarnya gue mau mengutarakan pendapat Atau menjawab kalau misalnya memang ada pertanyaan Berupa jawaban yang itu tuh munculnya dari gue gitu loh. Bukan jawaban dari orang lain Jadi lo mau menanyakan suatu ke gue, gue akan menjawab ya berupa seperti ini gitu loh Gue juga gak tau ini nama kontennya apa di Disini gue literally cuman insom dan ibaratnya dan aku mau ngobrol aja gitu loh sama kalian kalau misalnya memang ada yang harus diobrolin gitu Yuk kita ngobrolin Boleh komen juga di bawah apa yang akan kita obrolin selanjutnya nanti Nah karena ini adalah pilot episode Atau episode pertama dari wereman lagi deep talk <laughs> Gue akan mengambil topik salah satu pertanyaan berat gitu ya di internet Yaitu kalau dari bahasa Inggris seperti ini Are humans better at creation or destruction? Ya malam-malam begini sih emang ngobrol yang berat-berat. Kalau bahasa Indonesianya adalah apakah manusia lebih baik dalam melakukan suatu penciptaan atau pembuat sesuatu gitu ya, atau kehancuran atau merusak sesuatu? Ya pertanyaan di sini sih, wow, gue langsung ngeliatnya, deh. Ini bisa, gue bisa diem seharian buat mikirin ini, -ini doang, atau di WC gue cuma lama tuh kalau gak buker gara-gara mikirin ini aja gitu loh. Disitu gue langsung gak sekitar ada 15 menit gue mikir aja gitu ya, Habis ngeliat pernyataan, apa pertanyaan ini gitu. Apakah manusia lebih baik dalam menciptakan suatu atau membuat suatu, dan atau menghancurkan suatu? Sebenarnya yang pertama kali gue pikirin adalah apa definisi lebih baik? Lebih baik itu tuh apa sih gitu loh? Kalau konteks sekarang kita lagi ngomongin membuat suatu, create suatu, membuat satu karya atau menciptakan suatu, manusia selama ini hidup peradabannya telah membuat suatu ya pastinya. Dari peradaban yang tadinya mungkin hukumnya belum tegas mungkin atau terlalu tegas dirubah dan diadaptasikan lebih baik sesuai dengan pada zamannya gitu kan. Itu pembuatan suatu secara filosofis. Fisikally juga berubah. 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu handphone nggak kayak sekarang, internet nggak kayak sekarang. Teknologi informatika, komputer, dan lain-lain itu tidak seperti sekarang. Human, technically, udah membuat sesuatu juga. Namun, ironisnya, dalam pembuatan sesuatu itu juga diiringi sama yang namanya penghancuran gitu loh. Kita nggak usah neko, neko World War 1 World War 2 bahkan sebelum jauh dari World War, kita udah saling hancur-menghancurkan. Sesama manusia, ataupun kepada alam, ataupun sistem. Penghancuran manusia nggak cuma by physically juga, by system mental, bahkan... Sudah mempersiapkan kehancuran yang lebih besar ke depannya Karena kita udah nyicil-nyicil kehancuran Kayak gitu Misalnya global warming Atau uh, pengunduran hutan Dan kawan-kawan illegal logging Seperti itulah Sebalik so, lagi ke pertanyaan awal lagi Manusia ini lebih baik saat menciptakan atau membuat sesuatu Atau saat menghancurkan gitu Dengan definisi better yang gue bilang tadi Manusia mungkin bisa lebih menciptakan uh, Lebih baik saat menciptakan Atau lebih baik saat menghancurkan Menurut gue bisa dikatakan lebih baik atau tidak, itu ada beberapa indikator. Menurut gua, ya, yaitu ada lima di sini. Gua udah catat juga indikator pertama, ya, frekuensi. Frekuensi dalam artian seberapa sering lu menciptakan atau menghancurkan itu frekuensi tuh seberapa sering. Gue nggak bisa tahu pasti berapa banyak secara frekuensi manusia telah membuat sesuatu atau telah menghancurkan sesuatu. Ya, sorry banget karena emang gue nggak punya datanya. Tapi ini bisa jadi bahan acuan kalian kalau kalian melihat oh lebih baik atau lebih buruk manusia dalam menciptakan atau menghancurkan dari sisi berapa sering dia melakukan penciptaan dan juga kehancuran kayak gitu ya. Gue gak, gak akan lebih lanjut bahas soal frekuensi karena gue gak punya datanya. Lanjut soal quantity. Nah, bedanya frekuensi sama quantity, kalau frekuensi adalah seberapa sering quantity. Berapa jumlah kehancuran dan berapa jumlah penciptaannya Beda ya, kalau frekuensi itu tuh sering tuh Kalau jumlahnya, ibaratnya masif kah? Atau hanya beberapa orang saja kah yang melakukan perubahan yang lebih baik Atau perubahan yang lebih buruk quantity di sini tuh seberapa seberapa banyak orang, human Yang memang literally membuat sesuatu atau menghancurkan sesuatu Itu gue juga gak punya datanya, sorry banget Sorry banget karena emang gue bener nggak gak punya datanya gitu Gue gak bisa sebut kalau gue sendiri pun lebih banyak mana menciptakan, ataupun lebih banyak menghancurkan gue sendiri juga gak tahu gitu loh, karena gue gak ngitungin. Tapi sini bisa dipatok, jadi patokan juga sama kayak frekuensi. Kalian bisa melihat juga berapa banyak orang yang melakukan kedepannya ya. Nanti saat kalian mau menilai pertanyaan ini, bisa by quantity, yaitu berapa banyak orang yang melakukan pembuatan atau penghancuran gitu ya. Itu akan menentukan mana yang lebih baik, mana yang human lakukan lebih baik. Lanjut, nah, indikator berikutnya menurut gue ini lebih bisa kita bahas. Yaitu signifikansi Signifikansi itu artinya seberapa nyata, seberapa berpengaruh, seberapa berimpak di dunia Apa yang dibuat human atau apa yang dihancurkan oleh human Jadi misalnya contoh um, Manusia telah membuat teknologi semakin bagus Dalam dua, kurun 20 tahun terakhir Sangat signifikan ke dalam hidup sangat Wifi ini kali ini sangat membantu teknologi Kalau nggak ada kalau ada teknologi Mungkin kita udah lebih parah lagi dari sekarang Teknologi medis apalagi gitu loh Mungkin negara-negara e, tertentu Yang tadinya covid sekarang udah bebas Bakal lebih lama lagi gitu loh Masa covidnya, masa pandemiknya gitu Itu tidak lain dan tidak bukan Tidak bisa dipungkiri juga adalah faktor dari teknologi yang dibuat dan dikembangkan oleh manusia gitu loh. Nah, kita ngomongin signifikansi kehancuran e, dalam kurun waktu mungkin 50 tahun terakhir, paling besar ya mungkin World War 1 gitu ya. Itu juga udah lebih dari 50 tahun bahkan Signifikansi yang dilakukan saat manusia melakukan kehancuran Itu tuh impact-nya gede paling besar menurut gue world war lah Atau mungkin ada lagi hal-hal lain yang gue juga nggak tahu apa Bahkan kematian seseorang yang dibunuh atau diambil nyawanya dari orang lain Karena orang lain Itu juga signifikansinya ada-ada gitu loh kejadian yang seperti itu Kematian seseorang yang akhirnya memunculkan suatu perubahan Yang menuju ke arah yang lebih buruk Itu juga menurut gue kehancuran Signifikansinya juga gede Nah kalian juga bisa berpikir di sini apakah manusia lebih berimpak saat melakukan sesuatu yang membuat atau create atau kehancuran next Indikator selanjutnya, ini juga penting nih indikator selanjutnya. Exposure, exposure artinya adalah paparan. Di sini kita lagi ngomongin soal media atau apapun itu yang membuat kita tahu seseorang telah melakukan suatu pembuatan atau creation atau destruction. Jadi mungkin selama ini ada beberapa destruction atau beberapa creation yang sampai sekarang kita nggak tahu itu tuh ada gitu loh. Paparan di sini juga bisa menentukan seberapa bisa manusia itu tuh melakukan creation atau destruction. Karena dari paparan tersebut akan memunculkan suatu hope ataupun despair. Gitu. Ada harapan dan keputusasaan yang muncul saat dikasih tahu, Oh kalau bro ini ada manusia yang berhasil melakukan creation lo, Atau bro ada yang manusia yang berhasil melakukan destruction loh Sorry banget Tapi kalau media biasanya munculin Ya yang seperti itu ngerti nggak maksud gue? gua nggak mau, mau menyedutkan media ya Tapi lu ngertikan maksud gua? Ada beberapa media yang hanya memunculkan dan memakparkan Memberikan exposure salah satu dari creation ataupun destruction aja Sehingga orang akan berpikir bahwa oke okay, karena gue sering lihat hal itu, gue akan mengambil kesimpulan bahwa manusia lebih baik dalam melakukan hal itu, gitu loh. Misalnya, distraction gitu. Karena uh, banyak sering gue dengar berita soal manusia ngedistract sesuatu, gue jadi beranggapan bahwa manusia memang pantas dan handal gitu loh dalam melakukan sesuatu yang namanya kehancuran, gitu kan. Menurut gue itu juga berpengaruh dalam menentukan manusia itu lebih baik yang mana, dalam melakukan yang mana. Dan faktor terakhir yang ternyata menurut gue, ini lumayan hampir menentukan ya sebenarnya. Manusia itu lebih baik dalam membuat atau menghancurkan Yaitu tingkat kesulitan Manusia dalam melakukan suatu penciptaan Tingkat kesulitan dalam melakukan suatu penciptaan Menurut gue itu tinggi banget Teknologi Buat HP Teknologinya itu seperti apa orang bisa mikir Berapa orang yang tahu di dunia ini Cara buat HP gitu loh Pada zamannya Siapa orang yang kepikiran pertama kali buat eh, teknologi handphone smartphone gitu Bandingin sama jumlah orang yang bisa melakukan kehancuran smartphone Technically sekarang kita semua lagi banting HP semua orang udah distraction aja, semua orang udah bisa ngancurin HP gitu loh, ibaratnya. Tapi kalau disuruh buat HP, gue gak bisa. Mungkin lu dari beberapa yang nonton bisa, cuman gue rasa mayoritas ujung-ujungnya jadinya gak bisa gitu loh. Berapa banding berapa sih yang nonton ini bisa buat HP sama ngancurin HP, dan menurut gue, dari situ aja kita udah bisa ngambil kesimpulan kalau manusia sebenarnya. Gampang banget buat melakukan kehancuran dari difficulty-nya rendah, exposure yang besar, signifikansinya bisa berimpak besar, quantity-nya secara masif. Seperti yang gue bilang tadi, karena effortless bisa aja semua bisa melakukan kehancuran. Frekuensi berapa sering ya, itu tergantung lah kapan dikasih kesempatan untuk menghancurkan sesuatu. Udah dikasih ya, udah frekuensinya bisa setiap hari gitu loh, bisa dibilang berbeda banget sama yang namanya creation gitu. Frekuensi sekarang membuat sesuatu oke okay, masih oke, okay. Quantity, ya oke okay lah, masih banyak signifikansi. Hmm, Ya oke okay. Secara pandemik ini Kita misalnya membuat masker Dan kita bikin ekosistem masker Misalnya gitu kan Supaya tidak ada yang nimbun Atau harganya makin mahal Oke okay, itu juga bagus Exposure Nah Exposure ini yang masih Gue belum dapat Kalau Human better at creation Itu lebih besar daripada Human better at destruction Nah exposure itu Masih lebih ke destruction Menurut gue ya Ini bisa salah juga Menurut kalian juga boleh Nanti komen aja di bawah Kalau gue salah Langsung koreksi aja Apalagi yang terakhir Difficulty gitu loh Gue literally nggak bisa bilang Kalau creation itu Lebih gampang Dibanding sama Distraction untuk human secara tingkat kesulitan atau difficulty di sini aja udah membuat mencondongkan jawaban gue sendiri ke arah manusia lebih baik dalam lebih handal dalam melakukan yang namanya distraction dibanding creation. Oke, okay, sampai di tahap ini mungkin kalian berpikir kalau oke okay, manusia mungkin lebih baik dalam menghancurkan dibanding membuat sesuatu, tapi di sini gue mencoba mencari jawaban gitu loh. Ya, ini gue nyari jawaban mungkin masih ngelihat internet sama berpikir secara kritis di otak gue sendiri gitu ya. Tapi di sini gue menemukan jawaban yang baik, ternyata saat kita membuat sesuatu kita tuh bisa juga menghancurkan sesuatu secara bersamaan atau da, kalimat yang lebih indahnya tuh gini saat kita ingin membuat sesuatu, kita harus menghancurkan sesuatu, atau istilahnya yaitu reconstruction, reconstruction bisa juga saat kita melakukan suatu perubahan atau membuat sesuatu yang baru, kita harus menghancurkan yang lama dulu, supaya nanti yang baru lebih bagus, atau karena memang kita membutuhkan hal itu gitu, misalnya contoh saat kita lagi mau membuat pedang pasti kita hancurin besinya dulu kita lipat-lipat dulu besinya jadi tidak besi utuh gitu loh, yang literalnya bisa yang pada awalnya original, tapi kita lipat, kita rubah, kita panasin, kita gini dan akhirnya kita asah, akhirnya jadilah suatu pedang yang tajam. Nah akhirnya creation itu sendiri ternyata di dalam bagiannya ada distraction. Jadi gua membuat kesimpulan gua sendiri bahwa ternyata distraction adalah tool, salah satu alat dalam melakukan creation. Ya kita kunci dulu itu. Kalau distraction adalah suatu alat, artinya human sebenarnya better at creation karena distractionnya itu hanya alat untuk melakukan Creation memang seperti yang gue bilang tadi. Destruction itu effortless dibanding sama creation. Tapi, kalau dari pertanyaan yang adalah human better at apa, human? Dengan segala kekurangannya, bisa membuat sesuatu yang sangat signifikan Walaupun exposure-nya sedikit, dan difficulty-nya susah Bukan berarti itu artinya human lebih baik saat melakukan pembuatan Karena distraction itu seperti makan kacang goreng misalnya Atau seperti melakukan hal yang mudah-mudah kalau kan Hal yang sulit, kalau lu bisa, artinya lu jago Ya nggak sih, kalau gue mikirnya Jadi kesimpulannya kalau menurut gue adalah Human better at creation Kenapa? Karena tools of creation is a distraction And humans are really good Good, erit, ya itu kesimpulan gue pribadi mungkin pada akhirnya memang manusia tidak akan jauh-jauh dari yang namanya creation ataupun destruction, mungkin itu adalah sebuah yin yang yang akhirnya nanti tidak ada creation kalau tidak ada destruction atau kebalik, humans ya mungkin akan better di salah satunya pada waktu tertentu aja gitu, itu bisa juga, mungkin depends on what the situation or what timing tapi balik lagi, kalau menurut gue ujung-ujungnya walaupun bersamaan ataupun tidak, artinya tingkat kesulitan yang tadi tinggi creation, kalau manusia bisa, menurut gue artinya lebih baik di sana. so jadi ini adalah sharing dan gue ngebacot selama gue gak tau berapa menit, sorry banget kalau misalnya ini adalah omongan yang terlalu berat mungkin atau gimana Gue cuma mau sharing sesuatu dari pertanyaan yang randomly gue dapat gitu kan Dan gue mau memaparkan cara jawaban gue dan jawaban gue sini mungkin kalian banyak banget gue rasa yang memang tidak akan terima jawaban gue Silahkan <tuh> Feel free to discuss this on the comment section below Yang gue harap adalah mungkin dengan adanya obrolan seperti ini Ya gue akan puas karena gue bisa ngomong sesuatu yang gue pengen omongin gitu Dan omongan gue bisa dinilai oleh kalian benar atau tidak Ataupun ada yang perlu diperbaiki atau tidak Atau gue bisa mendengar jawaban versi kalian Boleh juga komen di bawah. Oke okay guys, jadi segitu aja konten gua kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Gua Wirman, keproping nge-headbangin. Peace out. Cabut dulu. Bye bye.